Penyakit Blefaritis Sebagian besar orang yang menyebut blefaritis sebagai mata bintitan. Blefaritis adalah kondisi peradangan kelopak mata yang menyebabkan pembengkakan dan memerah. Kondisi tersebut dapat terjadi pada kedua mata dan bukan termasuk penyakit menular. Blefaritis biasanya terjadi karena kelenjar minyak kecil di dekat dasar bulu mata tersumbat. Gejala Blefaritis Terjadinya penyumbatan tersebut menyebabkan mata iritasi dan memerah. Blefaritis dalam keadaan kronis sulit untuk diatasi dan membuat penderitanya merasa tidak nyaman. Akan tetapi, Blefaritis bukan sebagai penyakit permanen pada penglihatan. Blefaritis juga bisa menyerang usia pasien berapapun, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Gejala yang sangat khas dari penyakit ini yaitu terlihat seperti benjolan kecil di kelopak mata. Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu melakukan beberapa upaya dan mengurangi faktor-faktor resiko. penyebab blefaritis. Secara umum, ada beberapa penyebab yang bisa memicu munculnya penyakit blefaritis. Beberapa penyebab blefaritis yaitu seperti efek samping penggunaan obat, infeksi bakteri, kelainan pada kelenjar minyak, terdapat kutu pada bulu mata dan lainnya.